ready 1 unit Fuso 6x4 HD 220 PS Turbo intercooler siap hari ini dan finishing juga ya tahun 2011 buka harganya 470 juta nego di tempat bagi teman-teman yang berminat, silahkan saja di kontak person ke nomor 08 6554. 65 Oke, okay, kali ini kita akan review bagian karbin, bagian pintu masih original, next, kepala, dilakukan proses pengecatan kemarin dan pembersihan dan hari ini juga selesai pokoknya mobil udah siap tempur dan siap jalan tempur masih standar sorry suara agak ribut sedikit karena ada mekanik dari segala motor yang lagi kerja next bannya masih siap pakai sekitar 70 persen sasis kita lihat sekarang masih bersih aman ban masih siap atau layak pakai nanti kita akan melakukan pergantian tergantung kesepakar ini kita dalam hal beli nantinya jika ingin melakukan pergantian terhadap nasabah maka kami akan melakukan pergantian jika tidak tidak masalah juga karena ban udah selesai dan siap untuk tempur dalam proses pekerjaan apapun di lapang nantinya ya baknya seperti ini teman teman next kita review bagian garden ini tahun 2011 satu unit ini telah ready dan siap tempur di lapangan mesinnya dalam keadaan aman dan sehat ya. tahun 2011 silahkan dipinang bosku yang berada di luar sana yang ingin mencari Fuso 220 PS kami sudah siap dan ready satu unit ini berangkat untuk melakukan pekerjaan apapun ini sudah Ready dan ganteng bosku. Bagian kaca depan seperti ini. Tahun 2011 ya. Silahkan untuk dicek melalui video ini. Semoga dapat bermanfaat. oke okay, next kita review bagian interior dalamnya <laughs> ketinggian ya iya yeah. next kita review bagian interior dalam masih ada perbaikan renovasi nanti kita kami akan perbaiki khususnya di tim singgalang motor ya ini bagian dashboard bagian kursi karena ini lagi proses pengerjaan dan finishing bagi yang berminat silahkan saja untuk dicek video ini semoga dapat memberikan informasi-informasi yang, ber yang bermanfaat terhadap satu unit mobil ini khususnya mobil Fuso Oren HD serat 220 PS ya Wow luar biasa bersih hari ini juga tahun 2011 Oke teman-teman next Bagian dalam kita lihat juga, lah, agar sedetail mungkin. Oke, okay. bagian tangki minyak, bagian per, silahkan, Boski yang mencari fuso Oren tahun 2011 kami ready khususnya di senggala motor Mari kita saling berkabar dan saling memberi informasi semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana ya next Terima kasih banyak semoga dapat memberikan informasi-informasi khususnya di channel Awir official dan see you next time.